Mulai dari sebuah berita duka cita ya. mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tuti Alawiyah meninggal dunia Rabu pagi. Iya, semasa hidupnya Tuti Alawiyah pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di dua periode. Almarhumah dimakamkan setelah sholat asar di pemakaman keluarga pesantren yatim di Jatiwaringin. Sebelumnya, jenazah Tuti Alawiyah disemayamkan di rumah duka di Jalan Raya Jatiwaringin di Pondok Gede. Putri dari Ulama Besar Betawi Abdullah Syafi'i itu merupakan lulusan Iain Syarif Hidayatullah. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota MPR RI. Sebelumnya, Almarhumah menjalani perawatan selama 3 minggu di Rumah Sakit MMC Jakarta karena penyakit infeksi usus. Menurut salah satu anak Almarhumah, kondisi ibunya sebelum meninggal sempat membaik dan sehat. Namun beberapa hari sebelum meninggal, kondisi tuti menurun dan meninggal pada hari Rabu pagi.